Baiklah, hey kita nyanyikan "Seolah Lagu" dari Bung Haji Roma Irama, yaitu "Dengan Berjudul Batang". Batang. Begitunya. Jadi santapan cinta nafas, jadi santapan cinta Santa sampai yang tersisa kerangka. Begitulah surat dan badan. Ke bumi dikembalikan. Kebanyakan oh. Kebanyakan manusia. Bahwa lupa bahwa mautkan datang menjelang.